Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Kita tahu, motor adalah kendaraan yang banyak kita jumpai di jalanan. Motor jugalah yang menjadi alat transportasi yang paling laris di dunia, khususnya di Asia termasuk di Indonesia. Tapi, pahamkah kalian kenapa motor bisa boros BBM dan performanya berkurang? Di sini saya akan membahas Sebagian penyebab performa mesin motor menurun, yang mengakibatkan motor jadi boros bahan bakar. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya. Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Kalian harus sadar, sama bagian motor yang satu ini. Walaupun sepele tapi, bisa berdampak besar untuk performa motor. Bagian tersebut adalah, filter udara. Kenapa harus filter udara? Karena, Filter udara pada sepeda motor berfungsi sangat sentral dalam menyaring udara bebas dari luar sebelum masuk ke ruang pembakaran. Seiring penggunaan motor untuk aktivitas kita sehari-hari. Artinya, akan banyak debu dan kotoran dan partikel-partikel lain yang hinggap dan membuat busa serta sekat filter udara menjadi kotor. Bila didiamkan, efeknya bisa mengganggu performa mesin motor kalian sampai penggunaan bahan bakar akan jadi boros. Karena, udara yang masuk ke ruang bakar haruslah bersih. Sebab, keadaan filter udara haruslah selalu tetap terjaga. Maka dari itu, penting untuk selalu membersihkan saringan filter bila sudah kotor. Karena udara yang masuk ke ruang pembakaran harus bersih, jadi kondisi filter juga harus bersih karena udara tersebut nanti akan dikabutkan dengan bahan bakar di dalam karburator. Sebab, filter udara yang kotor karena sumbatan debu akan menghambat volume udara yang dibutuhkan mesin. Akibatnya pengkabutan tidak berimbang karena lebih banyak menggunakan bahan bakar dibandingkan udara. Hal seperti ini yang membuat motor akhirnya lebih boros ketika digunakan. Selain itu juga resiko yang akan timbul adalah tarikan menjadi berat. Settingan klub Ketika tenaga motor mulai drop, hal pertama yang bisa kalian lakukan ialah melihat setelan klub pada mesin. Sebab, seiring dengan masa pemakaian, celah klub pada mesin dapat bergeser menjadi terlalu rapat. Jika klub terlalu rapat, maka pasokan dan pembuangan pada mesin menjadi tidak seimbang. Akibatnya, mesin menjadi cepat panas, dan tarikan terasa berat. Gejala lain yang terlihat jika klub perlu diatur ulang, yaitu ketika muncul suara gelitik pada mesin, serta munculnya panas berlebih saat digunakan. Ring piston. Ring piston sebagai salah satu komponen mesin yang melakukan pembakaran, ring piston yang aus, dapat mengakibatkan motor ngempos. Kerusakan ring akan mengurangi kompresi mesin, sehingga tenaganya jadi melemah. Kerusakan ring piston kerap ditandai dengan keluarnya asap putih dari knalpot, akibat kondisi ring piston yang tidak bisa menahan oli masuk ke ruang bahan bakar. Alhasil, jadi oli ikut terbakar, dan menghasilkan warna putih pekat yang keluar melalui lubang knalpot. Selain mengurangi tenaga pada mesin, sumber serupa juga menyebut, kerusakan piston dapat menyebabkan motor harus turun mesin guna mengganti ring piston yang baru. Akan tetapi, kerusakan ini dapat dicegah jika pemilik rutin mengganti oli motor secara berkala. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua.